Hai balik lagi bersama Feo Spin hari ini kita akan review game Sweet Bonanza ya slur hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini. Hari ini kita bawa modal 117.000 kita akan mencoba mencari bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya surya seperti biasa kita enaknya main di bed berapa nih bos ada info-info. Nah kita coba cek dulu RTP gamenya. Hmm, se -se -se -se sepertinya kita enaknya main di bed permen yang 2400 gas kali ya saya langsung saja di bed 2000 4800 langsung aja double sang aktif ingat ya double sang aktif kita langsung coba di 50 turbo. Eh yang pertanyaan kita main di mana? Kita main di Retro Slot bosku situs slot gacor ter solid center dunia akhir. Di sini berapapun pasti berlunas lunas Postu dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua ya seluruh Event bonus new member 500%. Cerus. Jadi jika kalian depo 100.000 otomatis saldo kalian jadi 150 000. Dan untuk rules juga mudah kalian tinggal daftar dengan referal kita yang ada di pin komen, terus deposit dulu 100 ribu. Jika saldo deposit sudah nah masuk, kalian tinggal request aja untuk klaim bonus new member 500% persennya cuk. Nanti ditunggu aja otomatis saldo naik jadi 150.000 seluruh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 RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor switch bonanza hari ini ya seluruh. Ada cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor switch bonanza hari ini. Maka dari itu yoleh bantu ramaikan grup tele biar kalian selalu tahu bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor switch bonanza hari ini ya seluruh. Back to the game ya seluruh, kita masih di 50 turbo dan belum ada tanda-tanda kali, m4 eh, lollipop bersarang manis paling ini uh, dua sih harusnya turun Aduh satu lagi yuk kasih atas pisang Udah hati nih atas hati lumayan kita dapet lispin di Batman 4800 ya seluruh. semoga meledak-meledak mantap kita lihat dan saksikan bersama-sama yuk langsung gaskan. kasih kasih kasih loh gimana sih pecah-pecah mantap yuk lagi dong apel. Aduh apa lahunjung, lumayan tapi layak kali 11. awal yang bagus sih, masih sisa 6 kali lagi. 5 kali lagi udah oh, kita dapat tambahan dong. Lumayan ada nafas-nafas tambahan, yuk. Aduh, kira nafas tambahan lagi, Cuk. nih perkalian dululah, perkaliannya turunin dulu lah. anjing nggak mau, Cuk. Belum lumayan kali 20, ya semangka jadiin dulu. Manggis dulu, ternyata semangka ikut dong. Juga mau lumayan lah ya 7000 kali tiga lumayan dua ratus yuk lagi dong kasih kasih kasih lagi dong aduh kasih dong ayo mana mana cuy kasih dulu cuk tiga kali lagi yuk katain cok balonnya tuh kali ayo lagi dua kali lagi yuk jelly ping tuh jelly pingnya turun cu. cuma kurang dua itu jelly ping sekali oh lumayan nih anggur waduh yuk tambahan boleh perkalian aja. Oh perkalian lumayan 14.000 kali 20 283 cu. Lumayan, lumayan, lumayan. Ayo naik 677.000. Jelas. Dan lumayan, lah, ya 677.000 ya seluruh ya. Yuk, kita coba putar-putar lagi. Syukur kita dapat free spin, free spin manat manis lagi ya seluruh ya. Yuk, kita nyanyikan lagu dulu, Cuk Kasih, kasih, kasih lah. Cbe, cbe manismu buat bonus segacor. cuma ada di retro slot pastinya ya bosku. Itu slot gacor slot legenda jagat dunia harap di sini berapa pasti di berlaku bosku. Yuk langsung gas ken aja. Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen.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 Info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor switchbona hari ini maka dari itu jadi ya bantu like, comment, subscribe nya, share share ke teman teman kalian juga boleh biar teman teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor switchbona sehari ini ya bosku. Back to the game ya yo ya. kita coba cari cari skater skater berisi lagi ya surya ya ayo dong kasih kasih coba kasih kasih kasih yuk empat lollipop yang ya iling yang bagus co kita dapat free spin lagi yuk semoga meledak-meledak mantap yuk kita lihat dan saksikan bersama yuk Aduh yuk terkenanya lagi boleh kali lolipop lumayan kali 6 ya. lor awal yang bagus kali bukan kaldu-kaldu anjing semangka boleh kali Aduh jelipur lumayan semangka jadi yuk jadi jok jelipur lumayan 7000 kali 25 186.000 lumayan lumayan ya seluruh mega mega mega usaha yuk tujuh kali lagi kasih kasih pecah pecah manis pun dong kasih kasih yuk pisang jadi mantap yuk manggis boleh anggur boleh manggis anjing manis nampung diganjel lollipop cuh main 88.000 lagi dong pecahin lagi dulu dong pecahin lagi cuk cu. jelly biru jadi uroh uhuh, anggur dong kasih lumayan yuk maka lumayan cuh 2000 kali 661.000 ya sisa tiga kali lagi cok. tiga kali lagi dua kali lagi tuh satu kali lagi belum ada tanda-tanda pecah kelas co. Hmm, lumayan lah ya sur naik satu juta yuk ya langsung gas, gaskin, gaskin WD kan saja ya sur ya karena kesempatan WD sudah terbuka luas, kita langsung kan WD kan saja karena kesempatan WD yang dia buat kedua kalinya. kita manfaatkan sebaik-baiknya kapan lagi moral seratusan 100 100 ribuan kita bisa WD satu juta ya cuma di retro slot pastinya situ slot harga curtas solid sandal jackajunya akhirat yo yo yo langsung gaskan widikan saja eslor ya intinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa di nont dibantu bantu like komen subscribe nya eslor ya saya feo spin pamit undur diri bye bye eslor salam jackpot